Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Perkenalkan Nama saya Janilato Rahmatullah NPM 218110033. 0033 Mengambil jurusan di Psikologi Universitas Islam Riau Dengan dosen pengampu Dr. Fikri Ibris, SPSI MSD. Selain itu, jangan lupa subscribe, share, dan like Terima kasih Di video perdana saya kali ini Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap proses perkembangan manusia Dimulai dari janin sampai di berusia 60 tahun ke atas Apa-apa saja yang dilewatinya Dan perubahan-perubahan apa saja yang dialaminya Dari itu perubahan fisik maupun perubahan psikologi dan ada juga tambahan berupa teori serta penelitian menurut para ahli psikologi. Bahasa perkembangan manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari perkembangan manusia tersebut. Nah, proses perkembangan manusia itu memiliki arti yaitu serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Menurut Alinda, ilmu. Bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan beberapa sentimeter pada tinggi seseorang, Ataupun peningkatan kemampuan seseorang Nah, melainkan suatu proses integrasi dari berbagai struktur dan fungsi yang kompleks adalah teori teori pada perkembangan manusia itu ada tiga, yang pertama adalah nativisme kedua empirisme, dan ketiga adalah konvergensi teori yang pertama adalah teori nativisme teori nativisme ini adalah teori yang dikemukakan oleh Schopenhauer. teori ini menitik beratkan pada pandangan lebih dalam manusia seperti gambar di samping menunjukkan tentang teori empirisme tersebut nah, yang kedua adalah teori empirisme teori ini dikemukakan oleh John Locke yang mana sering disebut teori tabula rasa teori empirisme ini berlawanan dengan teori sebelumnya teori empirisme ini juga menyatakan bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh pengalaman-pengalaman mereka lalu secara individu Teori yang berikutnya adalah teori konvergensi. Teori ini merupakan gabungan dari teori yang saya sebutkan sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh William Stan, yang mana menurutnya, baik itu pembawaan secara biologis ataupun secara lingkungan itu sudah mempengaruhi individu tersebut. Lalu melakukan penelitian terhadap anak-anak kembar identik yang ada di Hamburg. dan dari faktor genetik, anak-anak kembar identik ini kan memiliki sifat-sifat keturunan yang sama anak-anak kembar identik ini dipisahkan dari pasangannya dan ditempatkan di lingkungan yang berbeda anak-anak kembar identik yang telah dipisahkan tadi, dipertemukan kembali dilihat, mereka memiliki sifat-sifat yang berbeda setelah dipertemukan Walaupun secara genetika mereka itu sama. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya e, faktor keturunan tidak menentukan secara mutlak. Berikutnya adalah tahap perkembangan. Jadi, tahap perkembangan. Perkembangan pertama adalah tahapan sebelum akhir atau prenatal. Tahap ini terjadi ketika satu ses sperma masuki ovum, proses yang disebut dengan pembuahan. Sedangkan ovum yang dibuahi tersebut dinamakan dengan zigot. Perkembangan prenatal ini dibagi menjadi tiga masa. Yang pertama adalah masa janinial, yaitu masa yang berlangsung pada minggu pertama hingga kedua. Di masa ini zigot mulai tumbuh dan menempel pada dinding rahim kedua dalam masa merdeunik masa merdeunik ini terjadi pada minggu ketiga hingga ke delapan dan di masa merdeunik ini kembalahan sel mulai meningkat tajam. akan muncul, minggu kelima sampai delapan, jantung mulai berdetak, tangan dan kaki mulai dapat dibengarkan wajah mulai terbentuk dan saluran pencernaan mulai muncul Nah, ketiga adalah masa fetal kalau masa fetal ini dia terjadi pada bulan 3 sampai 9 nah, dimana organ janin mulai matang hingga tahapan janin dapat bertahan di luar rahim, serta atomnya mulai bergerak pada bulan ke-6, mata dan kelopak mata mulai terbentuk sempurna, rambut-rambut pada jalan mulai tumbuh, peper menggenggam, dan teraprasi kelepon itu tidak teratur, itu mulai muncul. Pada bulan ke-7 sampai ke-9, janin pun mulai memanjang dan berat, kemudian organ organ mulai berfungsi. Hal yang paling penting yang terjadi pada fase ini yaitu lingkungan dalam perut yang dipengaruhi oleh kondisi psikologi dan fisik ibu ketika mengandung itu mempunyai dampak psikologi tertentu kedua adalah masa bayi yang mana masa bayi ini berlangsung dua tahun pertama setelah 2 menit ciri-ciri yang pertama itu seperti pertumbuhan dan perubahan yang pesat, berukurannya ketergantungan, meningkatnya individualitas dan sosialisasi serta masa yang menarik sekaligus lebih bahaya fisik pada masa bayi itu terjadi Sedangkan sisi lagunya terjadi secara pesat. Bayi juga mampu menciptakan refleks, seperti bayi mengakui cara menahan makanan dan juga menahan nafas secara refleks ketika dijatuhkan ke dalam air, serta menggerakkan tangan dan kaki mereka agar dapat mengampu untuk beberapa saat. Jadi, bayi ini dilahirkan bukan berarti tidak bisa apa-apa, tetapi mereka lahir ke dunia dilengkapi dengan sejumlah refleks yang aktif secara genetika juga mempunyai kemampuan motorik dan persepsi dalam waktu 12 bulan bayi akan e, mampu duduk tegak, berdiri membungkuk, memanjat dan sering kali berjalan sedangkan pada kedua pertumbuhan mengalami penambatan psikologi juga meyakini bahwa kemampuan psikologi motorik dan persepsi paling berpasangan nah bagi melakukan saya asal dari kata dua puluh satu, yaitu yaitu tidak bisa berbicara nah, jadi pertanyaannya bagaimana para peneliti mengetahui baik bisa mendengar atau dua sesuatu Di sini para psikologi tidak memiliki cara lain selain satu, dua cerdik caranya itu dengan satu, secara puluh apa yang puluh oleh bayi teknik ini disebut dengan teknik dua puluh atau dua cara lain untuk mempelajari persepsi bayi juga dengan membiasakan bayi pada rasanya tertentu dengan menggunakan teknik ini para peneliti menemukan bahwa sejak usia 7 hari bayi itu telah mampu mengenali wajah dan menyelaraskan dengan auditori dan rasa visual. yang ketiga ini adalah masa anak kanak nah masa kanak-kanak ini awalnya berlangsung pada umur 2-6 tahun Nah, masa ini dianggap sebagai saat belajar untuk mencapai keterampilan dan mencoba hal-hal baru Nah, ciri-cirinya itu yang pertama semakin baiknya penguasaan terhadap tangan dan kakinya Yang kedua, kemampuan masa lebih baik Dan juga masa ini dikatakan sebagai usai cerewet atau ketribut Ketiga, terlibat dalam permainan yang lebih berstruktur dengan teman-teman sebayanya Dan yang terakhir di akhir periode kanak-kanak awal, anak-anak sudah bisa diatur oleh orang lain dan berinteraksi sebagai teman dengan anak-anak sebayanya. Nah, para psikologi berpendapat bahwa periode ini adalah masa yang berkelompok patogenik. Nah, dalam kelompok ini, anak-anak belajar untuk tunduk pada kemauan orang banyak. Oleh karena itu, para psikologi juga menyebut sebagai umur konformitas. Tahap perkembangan manusia selanjutnya adalah masa remaja. Masa remaja Masa perkembangan manusia Yang merupakan masa transisi Anak-anak menuju dewasa Masa remaja ini terbagi menjadi dua yang Pertama Masa remaja awal yang berkisar pada Umur 13-17 tahun Sedangkan masa remaja yang kedua Yaitu masa remaja akhir Yang berkisar pada umur 17-18 tahun Bari remaja juga merupakan periode pemantapan identitas diri, seperti siapaku yang dipengaruhi oleh pandangan orang-orang sekitarnya, serta pengalaman-pengalaman pribadi akan menentukan pola pikirnya. Tahap perkembangan selanjutnya adalah masa dewasa. Di masa dewasa ini terdapat tiga tahapan, yang pertama itu ada masa dewasa awal, yang kedua ada masa dewasa media, dan yang ketiga masa usia lanjut pertama masa dewasa awal masa dewasa awal ini berkisar pada usia 15 sampai 20 tahun. nah pada masa ini mereka mulai memikirkan hal-hal penting dalam hidup dan serius dalam belajar demi karir di masa depan. berikutnya adalah masa dewasa media masa ini berkisar pada usia 40 60 tahun. nah pada masa ini banyak perubahan yang terjadi seperti keindahan wajah yang berkurang dan tubuh yang makin melemah Meskipun demikian, para ahli berpendapat bahwa bagi laki-laki dan wanita karir ini adalah masa puncak berhasil Berikutnya adalah masa usia lanjut Masa lansia ini mulai terjadi pada umur 60 tahun ke atas Yang mana ditandai dengan adanya perubahan fisik dan psikologis yang mengarah ke penyesuaian diri Berbagai masalah yang mereka hadapi, seperti ekonomi, sosial, dan ditinggalkan oleh pasangannya. Sedangkan yang biasanya bekerja, mereka akan merasa tidak berguna lagi. Jadi demikian penjelasan saya tentang perkembangan manusia, dari definisi, serta teritori, penelitian dan juga tahap perkembangan manusia itu sendiri. Sekian dari saya dan terima kasih telah menontonnya.